Selamat datang kembali di media informasi Zain. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Bulan Ramadan telah datang. Waktunya berpuasa bagi umat muslim. Berpuasa secara fisik adalah aktivitas makan sahur di waktu sebelum subuh. Dilanjutkan dengan tidak makan dan minum dari mulai waktu imsak hingga waktu berbukanya. Yaitu pada azan maghrib. Bulan Ramadan tahun ini terasa berbeda karena dalam kondisi pandemi COVID-19. Lalu pertanyaannya adalah, apakah keadaan tidak makan dan minum selama kurang lebih 13 jam berpengaruh dengan daya tahan tubuh kita terhadap virus corona? Apakah tubuh kita melemah dan apakah tubuh akan mudah tertular virus corona karena puasa? Tinjauan bagaimana puasa terhadap kesehatan pada saat wabah virus corona ini dari sudut pandang agama. Sudah banyak kita dapat dari ustad atau guru-guru agama kita. Tetapi bagaimana dari sudut pandang ilmiah kesehatan? Media informasi Zain coba menjawab pertanyaan tersebut berdasarkan interim guidance WHO pertanggal 15 April. Tahun 2020 yang berjudul Safe Ramadan Practices in the Context of the COVID-19. Di dalam literatur tersebut dikatakan, No studies of fasting and risk of COVID-19 infection have been performed. Healthy people should be able to fast during this Ramadan as in previous years. While COVID-19 patients may consider religious licenses regarding breaking the fast, yang berarti belum ada penelitian tentang hubungan puasa dengan risiko infeksi COVID-19. Orang sehat dapat berpuasa selama bulan Ramadan sama seperti Ramadan sebelumnya. Sementara pasien yang positif COVID-19 dapat mempertimbangkan untuk tidak berpuasa. Dengan berkonsultasi pada dokter mereka, sama seperti ketika mereka memiliki penyakit lainnya. Maka sudah jelas WHO mengatakan bagi orang sehat, tidak ada pengaruh puasa dengan menurunnya daya tahan tubuh seseorang sehingga akan mudah. Tertular virus corona. Sehingga kita dapat tetap menjalankan ibadah ini sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Semoga informasi ini dapat bermanfaat. Terima kasih.